Shalom saudara-saudara Apa kabarnya pagi ini Yang luar biasa angkat tangan Hari-hari ini Saya makin mengerti Apa yang Tuhan pernah sampaikan Kepada saya Dan kepada saudara-saudara saya Dan saya harapkan juga kepada kita semua yang ada di tempat ini. Tuhan pernah menyampaikan sesuatu yang disebut new season. Musim yang baru. Masa yang baru. Sesuatu yang baru. Padahal sebenarnya bukan baru. Tetapi baru kami mengerti baru saya mengerti karena telah dibukakan yang tadinya kami berpikir ini hanya biasa-biasa saja tetapi firman Tuhan hari-hari begitu luar biasa menjadi begitu hidup jadi begitu nyata dan menjadi begitu mudah dimengerti setidaknya buat saya yang saya mau sampaikan di sini adalah sebuah kebenaran yang saudara, bapak, dan ibu di tempat sini harus tanya, harus baca, dan harus doakan. Jangan langsung berkata "ya", tapi selidiki. Sehingga saudara mengerti apa yang menurut saya merupakan kunci-kunci supaya semua bisa bekerja dengan benar. Nah, untuk spoilernya. ya khotbah pagi ini kuncinya nanti malam. Ya. So bagi saudara yang bilang, "Ah, ya sudahlah Pak, kalau gitu nanti aja sekalian kalau udah malam saya baru nonton." Silakan. <gock> Tapi kuncinya ada di malam nanti. Khotbah pagi ini adalah baru intro. Ya. Introduction. tapi intro ini sungguh luar biasa penting intro ini bahkan akan menjadi sebuah paradoks bagi kita-kita yang tadinya mengerti dengan cara yang berbeda tapi sekali lagi yang saya mau sampaikan adalah apa yang saya akan bagikan hari ini itu jelas-jelas Memerdekakan saya Membuat hidup saya berubah Membuat hati saya Mengerti apa artinya Injil dan kebenarannya Membuat saya kembali kepada kasihnya yang mula-mula itu Dan menghidupinya. Firman-firman itu seperti keluar. Tuhan. Sebegitu nyata. Itu yang saya rasa. Rasakan. Dan itu yang saya mau bagikan. Di pagi. Dan malam nanti. Hmm. Ya. Oke okay, saya mulai dulu dengan ayat, mari kita masuk langsung kepada Markus 11 ayat 23-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah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 Saya mau garis bawahi. For this reason I'm telling you, whatever you ask for in prayer. Saya mau memulai dengan bertanya kepada kita-kita yang ada di tempat ini. Sebab ini jelas-jelas apa yang Tuhan katakan kepada saya. Coba nak, kamu cek apa makna prayer di sini ternyata ini sangat memerdekakan saya prayer ini berasal dari sebuah kata prosyuheste prosyuheste doa doa adalah Proshyuheste. Nah, kata yang digunakan Yesus, prosyuheste, itu datang dari dua kata. Yaitu apa? Pros, yang artinya, menuju. Yaitu towards, atau exchange. Ya, menuju atau bertukar atau menukar dan exomai, ya, which means artinya to wish and to pray, berharap atau berdoa. Nah, ternyata Prosius Heste di sini. Artinya kita berinteraksi dengan Tuhan dengan mengalihkan atau menukar keinginan manusia. Dengan apa? Keinginan Tuhan saat dia mengimpartasikan iman. Jadi, ternyata berdoa itu seperti itu. Bapak dan ibu, berdoa itu bukan hanya kita minta maunya saya, Tuhan, tetapi di sini ada satu unsur yang sering lupa: the exchange, ada pertukaran antara kehendak Tuhan dengan kehendak saya. Buktinya ada. Kita langsung ayatnya di 26 ayat 39 dan sampai ke 42. Tentu isi ya di firman nya. Saya rasa firman Sangat terkenal, ya. mungkin saudara bisa nanti membacanya. Matius 26, 30 -30, berkata, Yet not, ini kata Yesus ya, Yet not as will, kata Yesus. as will. Jadi ternyata di sini Yesus sudah menunjukkan kepada kita, bahwa berkata itu adalah an exchange. Daripada kehendak Bapak pada saat itu, jadi kehendak Yesus dan tercatat bukan sekali, tetapi dua kali Yesus berdoa. Yang berikutnya Yesus berkata, kalau memang inilah kehendakmu. Bialah aku terima caranya. Janganlah berlalu itu artinya berlalu. Pass by. Dulu saya pernah ceritakan, saya terima. Berarti ada pertukaran antara kehendak Tuhan dengan kehendak. Itu fungsi Saya nggak bilang itu satunya. Tapi itulah fungsi doa yang paling penting. Jangan pernah Tuhan apabila pada anda pada saat kita berdoa kita tidak tahu dan mengerti apa yang terbaik buat kita. Kita terus memanjatkan apa yang daging kita suka dan kemudian pada saat kita tidak terjadi kita menyalahkan pada saat kita berdoa. Change of will Dari kehendak Bapak di surga Menjadi kehendak kita Baru Semuanya Akan Dibatakan Yang terbaik Karena kita tidak tahu terbaik Ada amin sudah Oke, okay. ini baru. Ini. Yesus sebenarnya sedang memberikan kita sebuah contoh tentang itu sebenarnya berdoa. Next, nah, Bruce itu juga adalah kaki pakai Tuhan. Pada saat doa Bapak kami. Father who is in heaven. Hello be your name. Jadi pada saat ketika dia mengajar para murid untuk berdoa. Maka beginilah seharusnya berdoa. Yaitu, sekali lagi, Tuhan bilang, 'Apa Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu sekali lagi di sini.' Tuhan menyatakan, 'Biar kehendakmu yang jadi.' Jadi sekali lagi Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus berdoa yaitu untuk mengetahui apa dahulu kehendak Tuhan yang kemudian disesuaikan dengan kita. Wow, berat ya. Berat tapi nanti malam saya bukakan kunci supaya nggak ada yang berat lagi tidak ada yang berat itu kuncinya di nanti malam nah itu tentang kehendak Tuhan saya mau masuk ke next dalam ini kita sepakat ya bahwa Doa adalah an exchange of our will with God's will. Saya mau membaca Matius 6 ayat 7-8. Demikianlah, firman Tuhan. Lagi pula di dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata bahwa baru setelah itu doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena bapakmu sudah mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Kepadanya, ini Firman ya saudara, saudara Yang saya katakan ini Firman Tuhan dan kebetulan ini adalah Firman Yesus sendiri. Yesus berkata, enak, aku ini maha tahu. Sebelum engkau berdoa, aku itu sudah tahu. Karena balik-balik ke yang tadi, berdoa adalah an exchange of will. Bagaimana kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Oke? Okay? Berarti sebenarnya, mana mungkin Tuhan tidak tahu. Amin. Tapi Tuhan hanya tahu dan sebenarnya, maaf ya, Mau mewujudkan yang dia yang terbaik buat kita, tapi prinsipnya Tuhan sudah tahu. Bukankah Tuhan yang mampu menyelidiki hati? Apakah perlu kita kasih tahu Tuhan? Bukankah Tuhan tahu hati kita? Kalau Tuhan tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Ada amin, saudara-saudara. ya? Kita garis bawahi dulu ya, pernyataan ini. Kita sepakat ya, yang sepakat katakan amin. Yang tidak sepakat angkat tangan. Oh ya, yeah, tidak ada ya. Berarti Tuhan sudah terlebih dulu mengetahui. Artinya apa? Kita masuk ke yang berikutnya. Artinya, Tuhan sudah mengantisipasi semua kebutuhan kita. Betul? Artinya, berarti Tuhan sudah mempersiapkan apa yang saya perlukan Betul atau betul Artinya sudah Tuhan sudah apa? Memiliki semuanya Karena dia sudah menyediakan Dan Artinya sebenarnya Untuk bisa memberikannya kepada kita Apa itu? Tuhan sudah menyelesaikannya. Ada amin, saudara-saudara. Ada usaha kita gak? Hah? yang bilang ada usaha kita. Tolong angkat tangan, berarti Tuhan yang melakukannya. Independent of. Bukan karena kita mengerti, Bapak dan Ibu, coba ya dengarkan ya. Ketika ini sudah diberikan, apakah masih ada beban? Bau kita yang harus mengerjakan. Nah. Wah, ini pasti membuat Bapak dan Ibu di sini bertanya-tanya. Ya Pak ya? Waduh. Saya hari ini menyampaikan firman. Saya tidak menyatakan yang lain. Saya hanya menyampaikan firman. Di awal saya deklarasikan supaya roh yang ada di dalam kita, yang sudah ada di dalam kita, yang akan berbicara. Sebab ini adalah sebuah kebenaran. Mungkin bukan untuk semua kita, tapi hanya kepada mereka yang percaya. Saudara boleh dengar. Saudara boleh mengangguk-anggukkan kepala. Tetapi ini akan sia-sia. Kalau saudara tidak mengerti. Tetapi saudara hanya bisa mengerti. Kalau saudara punya roh yang mengajarkan kepada saudara. Ada yang mungkin langsung mengerti. Ada yang butuh waktu untuk mengerti. Ada yang mau diapain pun gak akan mengerti. Ya. Tapi ini kebenaran Perlu nggak kita balik lagi tadi nah, Supaya kita tidak gagal paham Sekali lagi kan dibilangkan For your father knows what you need Before you ask him Kata Yesus Ini kebenaran ya Berarti kan sudah Semua sudah Sudah tahu Sudah mengerti Sudah menyediakan ...sudah ada. Amin, saudara-saudara. Aminnya kecil sekali. Berarti masih bingung. nggak apa-apa tujuannya supaya kalian bingung. Tapi setelah bingung... ...saya berharap. Saya berharap sekali. Ini direnungkan. Pulang dari sini... Tolong nonton kembali. Bukan untuk nambah viewers ya. Ya Pak ya. Tapi ini firman. Coba renungkan. Karena ini akan memerdekakan kita. Oke? Okay? Next. Inilah yang disebut dengan kasih Karunia. Baru salah satu komponen. Sebab kasih karunia itu bukan karena kita. Tetapi karena Tuhan yang sudah menyediakan. Bukan karena kita. Tapi karena Tuhan. Sudah menyediakannya. Wah, langsung wajah-wajah yang yang tadinya ngantuk mulai terbelalak. Bikin ya. ngomong, opo oh, Pak Jimmy, terus bengkel dengarkan dulu." Ya. Next, awal mulanya kita menerima kasih karunia melalui siapa? Yesus Kristus ketika apa? Yang tadi terus-terusan kita nyanyikan. Saya nggak pernah janjian sama tim musik Undivided. Saya suruh mereka berdoa. Ya, Mau bawakan lagu apa? Tapi lihat. Kita menerima kasih karunia. Melalui apa? Yesus Kristus ketika dia mati. Karya keselamatan. Awal daripada kasih karunia. Grace. Nah. Kasih karunia atau grace itu apa sih? Unearned. Tidak diperoleh dengan usaha. Undeserved. Yang tidak semestinya diberikan. Unmerited. Sebenarnya tidak layak. Favor. Next. Favor aja sudah seperti ini artinya. Ini saya ambil dari dictionary ya. Favor itu sebuah hak istimewa yang di granted. Sebuah tanda cinta. Sebuah hadiah. Dan next ini semua ada di Alkitab. Unearned and undeserved favor. So that as sin has reigned in death, so grace his unearned and undeserved favor. Next. Yohanes 1 ayat 17. For while the law was given through Moses, grace unearned and undeserved favor kebenaran ya Titus 2 ayat 11 For the grace of God his unmerited favor Kasih karunia itu sesuatu yang bukan karena kita layak not because we earn it is unearned not because it's our merit Is unmerited, not because we deserve. Is undeserved, and it is all is a favor. Ada, Amin. Oh Tuhan, biar RohMu yang menjelaskan. Berat. Untuk mengerti kasih karunia aja berat. Tapi biarlah ini yang bisa memerdekakan kita. Next. Kasih karunia Tuhan membawa keselamatan kekal dan telah datang dan menampakkan diri kepada kita semua tetapi tidak semua manusia mendapatkan manfaat dari kasih karunia Tuhan karena apa? ternyata mereka belum mengaksesnya melalui apa? melalui iman Ternyata, kasih karunia sendiri itu perlu diakses. Perlu sebuah respon. Sebab kalau tidak, harusnya semua manusia diselamatkan. Dong. Betul? Ya dong. Kalau kasih karunia itu sudah datang, Grace itu buat kita semua berarti tanpa kita ngapa-ngapain tanpa kita ngapa-ngapain tanpa kita ngapa-ngapain otomatis kita selamat, betul? harusnya kan begitu kalau gitu kita ngapain lagi hidup di dunia, berarti sekarang kita udah di surga betul? Tetapi ternyata untuk kita bisa mengakses kasih karunia Tuhan, harus ada bagian kita. Yaitu apa? Dengan iman. mulai seru nih Next We have access by faith into this grace Faith iman adalah bagaimana kita mengakses kasih karunia yang Tuhan sudah Sediakan, kok bisa pak, ah bapak asal bicara aja. Kita kasih firmannya ya. Roma 5 ayat 2. Through him also we have our access. By faith into grace. Saya tidak perlu menjelaskan lagi ya. Sini jelas-jelas dikatakan. By faith, then into grace. By faith, then into grace. Memang kasih karunia bukan karena usaha kita. Bukan karena kita menyiapkan tetapi untuk kita bisa mengakses kepada kasih karunia itu harus ada bagian kita yaitu apa? meresponi itu yang namanya iman faith bagian kita bukan apa-apa tetapi me Respondi. Amin, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. We have to respond and access to God's grace. Through faith. Kalau gitu faith itu apa dong? Iman itu apa sih? Ya, Yuk kita tampilkan. Faith itu adalah our positive response. Into what God already done by grace. Iman ada respon positif kita terhadap apa? apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Ilustrasinya sangat simple. Handphone ini adalah apa yang sudah saya belikan. Jikalau saya berikan ini kepada sahabat saya, Mr. Poli Sini, bro. Eh. Dia bisa punya dua respon. Mungkin tiga, mungkin empat. Tapi, respon yang saya mau bahas adalah seperti ini. Ini saya udah kasih. Ini saya udah siapin. Tapi, waktu saya kasih, dia bisa menolak. Belum sabar, bro. Giliran handphone aja cepet banget, tuh. Belum punya iPhone, okay. mintalah kepada Tuhan. Apakah kehendak Tuhan? Untuk lu punya iPhone, kalau masih kehendak lu. Dia bukan kendak Tuhan Kapan lu punya iPhone-nya, bro? <laughs> nah, pada waktu saya kasih Kepada Stephen Tetapi kalau Stephen tidak mau menerimanya Bahkan Stephen berkata Ah, Tuhan aku tidak layak Tuhan aku tidak sanggup Tuhan aku tidak bisa. Padahal yang Stephen perlu lakukan apa? Terima. Cuma terima. Cuma nerima. Ada amin? Jangan dong, itu ada khotbah kotbah. Itu. Jangan. Jangan dulu. Ilustrasi, ilustrasi. ilustrasi. Siapa tahu nanti ada kasih karunia Tuhan ya. Selalu berdoa dengan cara yang benar ya. kehendak Tuhan yang jadi ya. Terima kasih kepada Poli, ya. Ice breaker biar enggak pada tegang ya. Tapi ilustrasi yang simple ini. Bukankah itu membuat saudara mulai bertanya. Yang kita perlu di dalam kita. Adalah memiliki respon yang benar. Apa saja respon yang benar itu. Next. Ini yang namanya iman. Yang kita selama ini sudah sampaikan dan kita tahu dan kita baca. Yaitu apa? Belief. Yakin. Kalau Stephen tidak yakin bahwa handphone ini bukan punya dia. Dan dia tidak yakin bahwa ini buat dia, dia gak akan terima. Betul? Next. Trust. Percaya. Kalau Steven tadi melihat saya kasih dia handphone, tapi dia takut dan tidak percaya kepada saya. Dia pikir, ah nanti juga diambil balik handphonenya, ah nanti juga nih bohong-bohongan, cuma ilustrasi doang, ya benar. Apakah dia bisa terima? Gak bisa. Kita harus punya respon yang benar. Yaitu harus berpercaya. Believe. Trust. Receive. Menerima. Eh, Bapak dan Ibu, kata-kata ini terkesan mudah ya. Tapi percayalah, susah. Susah. Ngomong gampang. Tapi sangking kitanya, dan kita tidak percaya, bahkan untuk menerima aja. Sulit, tapi sulit itu bukan salah kita ya, karena kita hidup, kita sudah manusia yang berdosa. Itulah sebabnya Yesus harus turun. Dan bangkit, dan kemudian memberikan kita Roh Kudus. Nanti ada ayatnya, supaya kita bisa menerima. Kemudian apa? Embrace, merak. Oh, kata katanya sederhana. Tapi coba ingat-ingat ini dan praktekkan. Pada saat Tuhan berkata kepada saudara, itu baru handphone. Bagaimana kalau Tuhan bilang, nak lihat. Seperti itulah nanti keturunanmu. Bagai bintang-bintang kata Tuhan kepada Abraham. Apa respon Abraham? Begitu Tuhan ngawur. Duh, Benar gak? Itulah manusia. Nah, lihat itu mobil Mercy. Itu milikmu? Ya ilah Tuhan. Boro-boro Mercy Tuhan, Innova aja nggak pernah naik. Itu respon kita. Apakah itu yang dinamakan iman? Padahal iman itu cuma terima. Bukan lu yang mengusahakan. Halo? Bukan usaha kita loh. Tuhan sudah menyediakan. Tapi kita harus meresponi dengan benar. Itu prinsip yang benar. Kok kita yang kepo sih? Kepo tau ya, kepo. Hmm? Dan kita harus apa? Bekerja sama, cooperate. Dan kita harus menjangkau. Reach out. Ingat ini. Saya sangat berharap, saya yakin kalian nggak akan mudeng hari ini. Banyak di antara kita di sini nggak mudeng, tapi terus renungkan ini. Karena ini adalah prinsip yang utama. Bagaimana kita yang sudah mengerti apa yang namanya kasih karunia. Bisa dengan iman punya respon yang benar. Untuk mengambil. Untuk menerima. Apa itu namanya? Kasih karunia. Yang terlebih dahulu sudah disiapkan Tuhan. Bukan usaha kalian. Karena dia sudah tahu. Event sebelum kita meminta itu baru Tuhan. Kalau kita harus merengek-rengek, meminta-minta, baru Tuhan tahu. Berarti dia bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia ya nggak sih, kau yang Maha Tahu. Kita yang nyanyi itu kan? Kau yang maha tahu Dan Menilai Hidupku Tak ada Yang Tersembunyi Bagiku Bagimu Telah habis di dalam hidupku ada amin mungkin kita bisa nyanyi tapi kita tidak mengerti hati. Ini sedikit yang kita, saya anggap sebagai sebenarnya bukan paradoks. Ya. Tapi ini kebenaran. Cara kita mengerti yang salah. Jadi iman itu apa sih? Iman kita seharusnya merupakan respon kita kepada dia. Bukan dia yang meresponi kita. Haleluya, respon kita, respon kita kepada Tuhan. Kalau respon Tuhan kepada kita, itu jadi imannya Tuhan. Berarti bukan lagi kasih karunia. Karena Tuhan tidak perlu merespon, kita yang perlu respon. Kita yang perlu mengakses. Sebab Tuhan sudah menyediakan. Next next pengertian ini ya. Iman bukanlah apa yang saya lakukan untuk membuat Tuhan bertindak. Kalimat, kalimat ini saja, akan mengundang banyak kontroversi, ya. Sebab iman bukanlah apa yang saya lakukan untuk membuat Tuhan bertindak. Sebab Tuhan punya kehendak, ya. Kita harus tahu dahulu kehendak Tuhan. Bukan kehendak saya. Tapi kita harus mengakses, berdoa, sampai kita tahu kehendak Tuhan. Dan itu menjadi kehendak saya. Nah, lewat itu semua. Baru semuanya dan terjadi. Tergenapi, ditambahkan, diberikan, terbuka, karena sudah sesuai. Ada amin, Bapak dan Ibu. Ojo kuali, kuali ya. Doa jengking, Tuhan berikan saya pesawat terbang pribadi yang terbaik. kehendakmu atau kehendakku, kehendakmu atau kehendakku. Tapi begitu kita tahu apa kehendak Tuhan, bisakah? Apa adakah ditemui iman? Luar biasa ya, hari hari ini. Firman Tuhan buat saya menjadi semakin hidup. Bukan lagi teori, tapi hidup. Begitu saya mengerti dan terbuka di musim yang baru ini, semua sepertinya masuk akal. Semua sepertinya masuk logika. Asalkan kita tahu kebenaran. Baca Alkitab, renungkan firman. Next. Sekali lagi ya, renungkan ini tiga ini. Next beneran, next. Jika Yesus tidak membuat keselamatan tersedia buat kita, lewat apa? Kasih karunia maka iman kita mau sekaya apapun, kita tidak akan dapat membuat Tuhan menyelamatkan kita, sebab kita sudah lewat Adam dan Hawa, terlebih dahulu makan buah dosa itu. Sejak saat itu, kita hidup di dalam dosa, Meskipun Tuhan memberikan kepada kita Taurat, tapi kita tidak akan mungkin bisa melakukannya. Yesus datang untuk menggenapi itu. Yang artinya berkata kepada semua kita, kalian tidak akan mungkin ada yang bisa. Kecuali melalui aku, kata Yesus. Kecuali melalui aku. Itu yang artinya menggenapi. Sebab kita semua sudah membaca setiap pahlawan yang disebut pahlawan-pahlawan. Di perjanjian lama semua keok satu persatu gagal. Sampai ada satu pribadi yang sampai akhirnya tidak ada kata gagal. Yang ada hanya kemenangan. Dan dia mati bukan karena dia kalah. Tetapi dia mati untuk mendatangkan Keselamatan buat kita. Oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? Kemenangan terbesar buat kita yang percaya kepadanya. Tidak ada yang lebih besar kecuali keselamatan yang berasal daripada Yesus Kristus Tuhan oh beri kemuliaan dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita ada amin tetapi apakah ada iman Apakah engkau percaya? Apakah engkau akan berharap kepadaku? Apakah apa yang aku janjikan kepadamu masih kurang? Sehingga engkau masih mau berpaling kepadaku. Berpaling daripadaku. Padahal aku sudah mempersiapkan semuanya. Adakah kutemukan iman di dalam hatimu? Dan apa itu iman? Mari kita semua belajar lebih ketika Tuhan belum menyediakan dengan kasih karunia, maka iman apapun tidak akan bisa mewujudkannya. Jika kita beriman, saya pakai bahasa Inggrisnya lebih bagus, if we take faith to the exclusion of God's grace, we will think that it is you That do things That make God move Jadi Kalau kita selalu berpikir Saya, kita, kita, saya, saya Karena saya berdoa Karena saya melakukan Karena saya berpuasa Karena saya ini dan itu Tanpa kita sadar Bahwa sebenarnya Tuhan dan kehendak Tuhan yang saya inginkan itu yang menjadi yang terutama dan nomor satu, maka sepertinya kita mengeklut kasih karunia dan kembali menjadi yuyuyuyuyu. Yu, yu, yu, yu, yu. Sepertinya kita yang bergerak dan bekerja, bukan lagi Tuhan hati-hati satu -hati. kalau gitu, gimana nih ya, Pak? Kita selama ini peperangan rohani, berdoa bagi kota ini. Contoh, ya? Salah nggak? If you exchange your will with God's will. If that is God's will, lakukan. Tidak salah. Tetapi lakukan karena kehendak Tuhan. Bukan karena apa? Karena kewajiban. Bukan karena takut kepada hambanya engkau melakukannya. No. Maka semuanya akan sia-sia. No power. Karena itu menjadi daging menjadi capek you are not exchanging God's will with your will and there is no response karena bahkan kita tidak mengerti ini kendaknya Sopo toh kendaknya Pak Hadi kendaknya Bu Linda kendaknya pemimpin saya dan it is wrong. Mendingan gak usah. Tapi ingat ya, kalau itu kehendak Tuhan. Pergilah. Tuhan berkata, kabarkanlah Injil. Peperangan kita bukan melawan, tapi yang kita lawan adalah Roh, Roh. Berarti peperangan rohani benar nggak? Benar. Kalau kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita percaya aja tidak, meresponi dengan salah, daging nggak usah pergi. Kalau kalian tidak percaya. Sia-sia. Sia-sia. Karena nggak matching. Ini adalah sequence. Bagaimana yang namanya grace. Bagaimana yang namanya faith. Jangan terbalik-balik. Ini baru dua nih, saudara-saudara. Tapi kalau saudara tidak bisa mencampurnya dengan baik. Ya Ini jadi masalah Saudara tidak tahu apa itu kasih karunia Saudara tidak mengerti apa itu iman Masalah Sampai akhirnya kita apa? Merasa putus asa Dan didapati apa? Kurang iman Sebab apa? Tuhan tidak memenuhi Janji, janjinya, padahal itu adalah kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, mau janji apa lagi? Halo, halo saudara-saudara, mudeng kalau itu kehendak Tuhan, mau janji apa lagi? amin, amin. Kalau itu kehendak Tuhan, masa Tuhan perlu berjanji kepada dirinya sendiri? Karena ente-ente kite kite lulu gue-gue, koe-koe, kulo-kulo, sudah terlebih dahulu mengetahui apa kehendak Tuhan pada waktu di exchange kepada kita. Dan kita responi dengan iman. Jadi kita doa jadi ngomong jadi ya semua jadi as simple as that rumit tetapi sederhana. Ada amin, saudara-saudara. Tambah bengong, gak apa-apa. Next. Nah, ini juga jangan sampai salah. Yang orang sebut hyper grace. Ya. Ini Pak Jimmy sering cerita grace, grace, grace. Jangan-jangan ikut aliran hyper grace ya. ya nanti kita lihat firman aja ya silahkan bagi siapapun yang mau berkata, silahkan tapi saya mau menyampaikan kebenaran dengan semua penjelasannya nah konsep yang salah mengenai kasih karunia oleh karena sudah dapat kasih karunia, nggak usah ngapa ngapain lah apapun yang kita lakukan toh semua terserah Tuhan. Terus, kan kita nggak bisa mengendalikan apa-apa. Semua terserah Tuhan. Next, ya. semua adalah kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu, ngapain sih kita ngapa-ngapain lagi? Ya udahlah, apapun yang terjadi, terjadilah. Karena Tuhan yang berdaulat. Kalau saudara menyimak apa yang tadi saya sampaikan. Waktu kita baca ini rasanya jijik. ya? Bukan kasih karunia yang seperti itu. Kita tidak perlu melakukan apapun. Hanya nunggu aja cukup. Next Next bro Next Tuhan itu adalah Tuhan yang menjangkau kita Agama adalah manusia yang menjangkau Tuhan Wow Kalau saya menganggap kekristenan itu tidak sesimpel sebuah agama. Alkitab itu mempelajari tentang hubungan. Sesuatu yang hidup. Bukan Taurat. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kalau saudara baca Alkitab, dan masih merasa bahwa itu seperti sebuah hukum. Ada yang salah. Next. Eh bukan, next sebelumnya. Sebelumnya, semaaf ya. Nah, salah bisa merasa bahwa Tuhan itu tidak akan melakukan sesuatu untuk saya. Hanya karena saya tidak melakukan sesuatu dengan sempurna. Berdasarkan apa? Enerja saya ini, saya mau menyatakan, ya, kita sepakat gak bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Ada amin, ada di sini yang tidak berdosa, tidak bercacat celah. Tolong angkat tangan, Nggak ada ya. Kalau ada, mungkin ini bukan buat kita semua, ya. Ada yang di rumah juga merasa berdosa. Atau tidak ada? oke? Okay. Sampai kapan dong kita bisa terlepas dari dosa? Sampai kapan? Hah? Pada saat kita udah di surga. Berarti selama kita hidup di dunia ini, kita adalah manusia yang Penuh dengan dosa. Kalau kita penuh dengan dosa, berarti ada keinginan daging, betul? Betul ya? Bisa nggak sih kita hilang dari keinginan daging? Yang menganggap bisa angkat tangan. Yang menganggap tidak bisa angkat tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yang lain apa dong? Bisa ya, bisa tidak? Ya, kita tuh cuma bisa itu. Harus ada pilihan. Kalau pada akhirnya kita tahu kita adalah manusia berdosa. Berarti sebenarnya, di dunia ini selama kita masih ada daging kita, pasti akan kambuh. Terus gimana dong Pak? Rahasianya ada di nanti malam. Ya, keren ya Pak ya, promosi nanti malam. Boleh dong Pak? Ya. Kasih jempol sama Pak Hadi. Makasih Pak. Nanti malam kuncinya. Ini baru intronya. Baru pembukaan cara berpikir. Tapi saya sangat bahagia. Karena saya melihat mata-mata saudara-saudara. Di jam sengantuk ini pun masih melek. Luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan roh kudus. Yang membuat saudara masih menyala-nyala. Oh, haleluya. Saya kira ada, saya aja kaget. Ternyata menyimak, wow. Nah, sekali lagi. Yeah. It is wrong to feel that God is not going to do things for me. Karena saya tidak bisa melakukan sesuatu perfectly berdasarkan kemampuan saya. lawong saya itu manusia berdosa. Saya pasti akan jatuh. Saya tidak akan sempurna. Tapi kasih karunia Tuhan. Yang akan... Menyempurnakan Saya Amin Bukan kita ya Ada something Sesuatu yang Sangat penting Yang harus Kita miliki Supaya Itu Menyempurnakan Saya Amin, saudara-saudara. Nah, saya mau kembali lagi kepada pengertian yang disebut kasih karunia dan iman. Sebelum saya kasih sedikit kunci, sebelum nanti malam. Nah, tadi saya katakan bahwa apa? Next slide. Grace and faith. Ini adalah sebuah pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang besar namanya Andrew Womack. Ya, ya. Dia berkata seperti ini, ya. grace and faith is like sodium and chloride, seperti sodium dan klorida. Kalau di mix together and well balanced, akan memproduksi yang namanya garam. Tetapi kalau unbalanced, itu akan membunuh kita di dalam dunia persilatan kerohanian ada yang disebut camp hyper grace semua karena kasih karunia ya kita nikmati saja seperti yang tadi tapi ada juga camp hyper -V. Semua karena saya, saya yang harus melakukannya, saya yang harus berdiri, karena saya Indonesia diselamatkan, karena saya. Lakukeki sopo. Siapa lu? Karena saya. No, karena Tuhan, keinginan Tuhan, maka Indonesia diselamatkan. Saya hanya meresponi keinginan Tuhan. Not my glory, tapi His glory. Ada amin. Bukan karena saya. Halo? Karena kalau NT masuk ke Sodium Camp atau Chloride Camp, Wisto terlalu ke kanan atau garis keras kanan atau terlalu ke kiri. Garis keras ke kiri. That's not how we balance. Kita harus kembali ke Yesus. The center. Pusat. Pusatnya. Itu Yesus. Bukan kita. Not me. Tapi kehendak Bapak. Bukan karena aku. Tapi karena Tuhan, bukan karena keinginan hatiku, tetapi karena keinginan Tuhan. Maka mintalah, semuanya pasti akan diberi. Pindahkan gunung! Jikalau memang itu keinginan Tuhan, maka gunung pasti akan pindah. Amin. Bukan karena kita yang pindahin gunung. Tapi karena keinginan Tuhan. Saudara mengerti? Saudara benar-benar mengerti? Ada terasa nano-nano di dalam hati saudara? Ada merasa penolakan? Wah ini kok Pak Jimmy sesat bodo amat. Yang saya nyatakan hanya firman. Jesus is the center. Not me. Jesus in me. Jesus in me. Not me. Beri kemuliaan bagi Tuhan. I stand in the power of Jesus. I declare using the power of Jesus. Because His will is in me. And my part is to respond to His grace. His grace. Kasih karunianya. That makes me believe. Membuat aku percaya. Membuat aku sepakat. Ada amin? Indah ya? Sungguh indah. Dan luar biasa firman Tuhan itu. Apabila kita mengerti dan tahu segala prinsipnya. Inilah yang saya alami. Musim yang baru. Cara berpikir yang baru. Yang saya dapatkan dari firman. Bukan dari saya. Dan itu sangat memerdekakan saya. Semoga itu memerdekakan saudara. Nah, ini kunci yang ketiga. Tadi ada will, ada grace, dan ada faith. Kunci keempat berarti ya. Bagaimana caranya kita mengkombinasikan antara kasih karunia Tuhan dengan imannya kita? Caranya biasa. Eh? Mari kita tampilkan. Kasih karunia Tuhan. Lewat kematiannya Tuhan memberikan kita apa? Apa saudara-saudara? Roh wadus apa? roh kudus? Roh kudus ada di mana? Di hati kita sudah terima, sudah punya, sudah pernah diajak ngomong. Sudah terus-terus bertanya dan bergaul intim. Saya senang, tuh, yang anak-anak divided bilang, "Sudah berarti dia sudah tahu semua kehendak Tuhan di dalam hidupnya." Not my will, but his will. Ada amin. Saudara? Bukan lagi kehendakku, not me, not me. Tetapi, kehendak Tuhan. Lewat apa kita tahu kehendak Tuhan? Lewat roh kudus. Masa Pak, baca. Next. Kita tidak menerima roh dunia. Tetapi apa? Roh Kudus. The Holy Spirit. Yang berasal dari Tuhan. Supaya apa? Kita tahu. That we might realize. mengetahui, comprehend, dan appreciate Roh Kudus penolong kita, akses kita kepada Tuhan untuk mengetahui apa? Kehendak Kita harus terus berbicara. Kita harus terus berdoa. Menyamakan kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Nanti Tuhan akan bukakan. Apa yang Yesus mau. Bukan apa yang kita mau. Itulah kenapa biasanya. Kalau roh kudus yang ngomong. Banyak terjadi. Pertentangan daging. Benar atau betul? Roh Kudus menyatakan. Roh Kudus memberitahu kehendak Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengerti prinsip ini. Roh Kudus terus-terus ngomong. Lama-lama dia juga gak pengen ngomong lain. Kenapa? Karena harus kita meresponi. Ada amin? Harus kita yang bertanya. Kita yang harus tahu kehendak Tuhan. Ada amin, saudara-saudara? Ini adalah kuncinya. Bukan hyper -gris. Bukan hyper-fit. But a balance Between God's will God's grace Our faith With the Holy Spirit Harusnya ada gambarnya Tapi saya salahin Tuhan Baru kasih taunya juga hari-hari ini. Gimana mau gambar ya. Supaya kita bisa mengerti. Bukan saya baru ngerti kemarin. Tetapi mekanisme ini. Itu yang saya rasakan. Dan itu yang akan memerdekakan kita semua. Mari kita baca firman yang berikutnya. If you then, kamu yang jahat, tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan apa? roh kudus kepada yang mereka yang meminta. Loh, ini gagal paham gak sih? Bapak bilang apa? Yesus bilang, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di surga. Harusnya Yesus bilang, ia akan memberikan apapun yang kalian minta. No. Ia akan memberikan apa? roh kudus kenapa? karena lewat roh kudus bukan apa yang sembarangan yang kita minta tetapi apa yang terbaik yang bahkan tidak terselami oleh akal yang bahkan kita mungkin yang masih berpikir bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang jahat karena kita tidak bisa melihat tapi Tuhan berkata lawong yang jahat di dunia saja bisa memberikan yang terbaik apalagi aku nak aku itu datang untuk menyelamatkan kamu Padahal kamu tuh jatuh dalam dosa. Padahal kita-kita itu tidak layak loh. Kita-kita tuh layak dibasmi. Kita-kita itu anak yang berdosa. Tapi toh keselamatan datang buat kita. Amin. Apalagi. Yesus berkata, aku apa kurang baik, apalagi. Aku pasti akan beri. Tapi aku berikan apa? Roh Kudus. Supaya kita bisa tahu apa yang terbaik buat kita. Maka mintalah. Mintalah. Responilah semuanya yang Tuhan mau, yang menjadi apa yang kita mau, akan terjadi. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah ini ayat bagus banget yang berikutnya. Next. Dan Tuhan yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Tuhan berdoa untuk orang-orang kudus. Sebentar ya. Ayat di bahasa Indonesia kurang cakep. Mari kita belajar bahasa Inggris. And he who searches the hearts of man. Dia yang menyelidiki hati manusia-manusia. Knows what is in the mind of the Holy Spirit. Pasti. Karena dia yang mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Holy Spirit. Kemudian apa? Intercedes and pleads. Apa yang intercede? Because the Spirit roh kita. Yang terus apa? Intercedes and pleads. Inilah yang Yesus lakukan pada saat dia berdoa. Ya, dia tahu kehendak Tuhan? Dua kali ya. Dia bertekuk lutut dan dia berkata, Biarlah kehendakmu dan bukan kehendakku. Ya. Janganlah biarkan cawan ini berlalu daripadaku. Sebenarnya itu yang Tuhan mau. Sebab biar kehendakmu, dan bukan kehendakku yang jadi, in behalf of the saints, yaitu kita orang-orang kudus, according to and in harmony with God's will. Masih muda nguruh. jadi selaras sederap sehati dengan siapa dengan apa dengan kehendak saya kehendak Tuhan ada amin saudara-saudara 10, Eh, udah selesai. Aman, Pak? Next, yang terakhir. Karena kepada kita Tuhan sudah menyatakannya oleh roh. Sebab rohlah yang menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Tuhan. Roh kudus yang ada di dalam kita yang harus terus menjadi sahabat kunci untuk kita Mengerti apa kehendak Tuhan. Untuk tahu bahwa untuk kita bisa mengerjakan semuanya. Kita cuma mengandalkan satu. Yaitu Yesus yang merupakan sumber kasih karunia itu. Yang akan memampukan kita. Sebab bukan karena kita. Tetapi karena roh Tuhan. Bagi kita yang percaya. Bagi kita yang sepakat. Bagi kita yang menerima. Itu semua ada, baru semuanya akan jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hambamu sudah sampaikan pesanmu. Terima kasih Tuhan karena engkau telah membukakan mata kami. Terima kasih karena engkau telah memberikan kasih karuniamu. Sehingga kami mampu Untuk mengerti kehendak-Mu, menerima kehendak-Mu, terus Tuhan, buat roh kudus, terus bekerja dalam hidup kami, sehingga kami mampu meresponi, menerima, percaya. Bukan hanya dengan membaca tapi juga menghidupi setiap firman. Sehingga setiap kehendakmu yang jadi. Tiada lagi kehendakku. Die kingdom come. Die will be done. On earth as it is, on heaven from you as it is in me through me, but for you di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih dan mengucap syukur